Lima, dua, dua, dua, dua, Tak ada yang bisa Aku bernyanyi Lagu sendiri Karena aku harus imbang. Masa sih buku berlaki-laki Selamanya kok ber untuk apa ku berkeinginan Jadi seleng seniman Bila ada jadi Selamanya kok Yeah. Ya aku harus belajar mandiri Buat nada lirik sendiri Asik-asik sendiri Yang nyanyi sendiri Asik-asik sendiri percaya diri dengan karya sendiri. Oh, hai, ah, alun untuk apa tuh berkeinginan jadi seorang seniman? selamanya koper lalu untuk apa aku ingin dan jadi solat sediman bila aja jadi selamanya koper selamanya koper